Dapat juara satu dan lagu dangdutnya yang menjadi hits seperti Kejuara Egois dan Zapin Melayu. Uh, Lesti berhasil memenangkan Indonesia Music Awards 2022 uh, yang terbaru untuk Social Media Artist of the Year dan Female Singer Marah, of the Year. Yeah, yeah, yeah. Nah kita mau nanya nih, momen Idul Fitri ala dede berserta suami dan keluarga gimana sih keseruannya dan sempat mudik ke Cianjur um, ya? ini tahun kedua idul fitri uh, lesti udah punya anak jadi cuman bedanya kalau sekarang ini anaknya udah mulai ngerti nih pak jadi lebih seru tahun ini terus tahun ini um, Lesti lebaran hari pertama di, di Jakarta dulu karena keluarga apa keluarga suami lesti di Jakarta uh, selepas itu lesti baru mudik ke Cianjur. Oke, jadi sempat ketemu ya. juga sama keluarga sebelum suami, suami ya, berada di Jakarta. Dan minum mudah beneran Cianjur A tuh udah pulih ya, habis gempa kemarin. Amin. amin. Nah, Sebelum Idul Fitri kemarin nih sempat hits banget kita pantau dari Kementerian, <laughs> kami selesti. Ini Masih film Allah. dan super viral membawa berkah untuk para pelaku UMKM tanggapannya bagaimana nih <tuh> jujur nih pak jujur sejujur jujurnya uh, lesti nggak tahu ya kalau nggak di, di, dikasih tahu sama suami bahwa uh, lagi dibicarakan terkait gamis lesti di apa apa namanya tanah abang terus banyak itu kamu gimana ya alhamdulillah pak pasti senang banget um, lesti aja nggak kan? nyangka bisa bisa sampai Sebegitunya orang sampai bikin tren gamis lesi, padahal kan banyak banget hijabers-hijabers um, yang jauh lebih terdahulu dan lebih fashionable ketimbang Lesti. Lesti ini kan masih awal-awal, masih baru-baru dan masih banyak belajar gitu memakai hijab. Seneng lah, pasti alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa apa ya, bisa terus memberikan keberkahan untuk. Uh, para UMKM khususnya ya pak um, dan nanti kan mau lebaran Idul Adha mudah-mudahan ada lagi nggak nih kira-kira gamis atau baju yang bisa uh, jadi inspirasi para UMKM gitu <tuh> <tuh> Amin, insya Allah akan ada di setiap ajang hari-hari uh, besar keagamaan Islam uh, varian atau style-style baru dari baju-baju fashion yang mudah-mudahan meningkatkan penjualan UMKM amin nah berikutnya siapa inspirasi uh, Dede Lesti untuk menjadi penyanyi kalau inspirasi penyanyi mm, sebetulnya semua guru-guru jadi Lesti tuh Pak dulu belajarnya belajar cengkok belajarnya sama uh, dengerin lagunya Bunda Rita belajar dinamika Lesi dengerin lagunya Bunda Evita Mala. Belajar, power, lesi belajar lagi dari Bunda Rita. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau ditanya, "Siapa inspirasinya?" semua para guru-guru, semua para senior itu inspirasi Lesti untuk bisa menjadi penyanyi dangdut yang baik. Nah, diplomatis dan keren, banget Sekarang banyak netizen yang tanya di sini, suka dukanya, Bambang. Suka dukanya. Hmm, pasti banyak ya, Pak, tapi lebih banyak sukanya sih kalau menurut saya sih, karena um, menjadi penyanyi dangdut seperti sekarang ini itu mimpi Lesti dari kecil. Jadi begitu proses perjalanan um, menuju seperti sekarang ini, Lesti seneng aja, Pak, apalagi ikut kompetisi, nyanyi dari panggung ke panggung, terus zaman dulu, zamannya Lesti di kampung itu mau mau nyanyi, mau tampil di panggung itu susah banget gitu Jadi, um, bisa dibilang itu dukanya karena, oh sih kan sekolah nih pak, sekolah terus pulang sekolah tuh kalau ada hajatan di kampung Bapak selalu bilang, dia ada panggung hajatan di tetangga sebelah um, Dede mau nyanyi enggak gitu, biar bisa nyumbangin suara Dede gitu, biar bisa belajar karena itu salah satu bentuk Uh, belajar dede dulu dan diajarkan sama bapak, terus gitu. so, akhirnya ya udah kadang setelah itu pun pak, udah datang pun ke acara tersebut belum tentu Lesti bisa tampil, belum tentu Lesti bisa uh, menyumbangkan lagu gitu, tapi itu justru proses-prosesnya makanya um, ya mudah-mudahan industri musik dan sekarang semakin maju sih harapannya Lesti, karena banyak sekali, lah. Sih, yakin penyanyi-penyanyi generasi-generasi muda dangdut yang ada di uh, apa kota-kota kecil. Lesti aja, Pak, Bapak mungkin nggak tahu udah pernah ke sana apa belum. Lesti itu Cianjur, tapi Cianjurnya Cianjur Selatan. Jadi, masih jauh lagi dari Cianjur Kota. Wow, deket pantai nggak ke pantai. Gak? Masya Allah, jadi wow. jauh dari Cugenang, ya. Sekitar, lebih ke arah kalau sekarang Sepatan. sekitar... 4 Uh, ya, lima zaman dari Cianjur Kota, Pak? Karena Cianjur itu guys, sobat kreatif, sangat luas. Mulai dari gunung, seperti situ Gunung Padang, yeah. Cukenang, yang dekat sama Cipanas, sampai ke lautan. Jadi di selatan itu uh, juga banyak destinasi wisata yang cantik-cantik. Aku udah kangen banget ke Cianjur, si kemarin terakhir sebelum gempa jadi mudah-mudahan nanti juga bisa mempromosikannya oke, okay. ternyata dede ini jago nyindan benar ya? boleh dong sobat kreatif ringanin oh, di kali ini, dede nyindan <tuh> Tantun mah genin, didorong dorong abisin duluan sama gaduh ke soksiun ma aduh. Tengah jadi. Wow, natunon super keren, super super keren. Sampai. Aduh gimana Masya gitu Allah. rasanya dengerin jendel. Oh, Oke, okay, berapa waktu yang lalu ada memes. Begini tanggapan Lesti. Dan ya menarik ya karena semua orang ingin. Uh, mengetahui tanggapan dede seperti apa nyangka nggak ternyata tanggapannya itu ditunggu banget sama Padahal, pak, masyarakat tua rest Les itu nggak pernah nanggepin apapun <laughs> <laughs> ya selagi memang itu positif buat uh, masyarakat untuk uh, semua orang Les sih seneng-seneng aja pak dan bersyukur bisa memberikan Uh, apa ya, mungkin salah satu bisa jadi kebahagiaan untuk banyak orang, sih. Eh, Pasti ikut seneng gitu. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua.